selain fitting pipa HDPE dan fitting pipa PVC ini ada berbagai macam ada juga yang T yang sebelah sininya ada draftnya di bagian dalam. Kali ini saya mau menggunakan seperti ini yaitu nah, untuk pipa HDPE draft di luar dan untuk PVC-nya draft di dalam. Karena ini lebih saja, lebihan saya bekerja. Jadi kalau Anda membelinya Anda bisa langsung membelinya T yang bercabang draftnya di dalam. Bagi pendapat saya untuk uh, pipa air di bagian luar rumah, uh, pipa HDPE ini lebih baik daripada dibandingkan dengan pipa PVC dan pipa besi ataupun pipa GI. Karena pipa HDPE ini tidak berkarat dan tidak mudah pecah dan tidak mudah rapuh. Langkah pertama kita potong dulu pipa PVC-nya bisa menggunakan gunting pipa seperti ini bisa juga menggunakan gagang bisa juga menggunakan gerinda tangan. Kemudian airnya ini sisa airnya ini dihabiskan dulu sampai benar-benar habis sampai kering. Selanjutnya kita sediakan pipa PVC pendek dipotong seperti ini kurang lebih 4 5 cm kita potong kemudian akan menyambungkan T PVC dan sok berat uh, PVC. Kali ini kita menggunakan lem paralon atau lem PVC atau lem pipe uh, ini buatan Jepang ini sangat bagus untuk lem PVC. Kita oleskan secara merata seperti ini lem tv-nya ini di kedua bagian. Nah, Sini juga dikasih lem juga. maka sambungan tv benar-benar rapat dan tidak mudah kocor kemudian ditekan seperti ini. Selanjutnya sama kita pasang juga shock blast nya ini di lem dulu kemudian dimasukkan juga. Selanjutnya kita sambung fitting tv ini dengan fitting pipa hdpe. Untuk sambungan ini, kita menggunakan tip atau white tip seperti ini. Nah, kita pasang di bagian zat luar pipa HDPE ini, kita pasang sambil dikencangkan di putar seperti ini. Secukupnya saja. Biasanya, kalau untuk sambungan antara PVC dan pipa HDPE ini, sambungannya akan longgar sedikit. Jadi, uh, tipnya ini dikasih tebal sedikit agar sambungan PVC dan pipa HDPE tidak mudah bocor di kemudian hari. Selanjutnya kita masukkan seperti ini dan diputar sampai kencang, kencangkan sampai benar-benar kencang, bisa juga menggunakan kunci pipa, tapi kali ini saya tidak menggunakannya, ini sudah cukup kuat karena pipa yang kita sambung ukurannya tidak begitu besar. Jadi kalau untuk pipa yang ukuran satu inci ke atas sebaiknya menggunakan kunci. Selanjutnya kita akan menyambung di bagian PVC-nya, nah kita bersihkan dulu sisa abu dan airnya dilap dulu, kemudian dikasih lem secara merata di kedua bagian seperti ini kita masukkan PVC ini, kita tekan sampai mentok agar sambungan benar-benar kuat dan tidak mudah bocor Yang sebelahnya juga sama, kita lap dulu kemudian dikasih lem, kemudian dimasukkan dan didorong sampai mentok agar sambungan benar-benar kuat. Pipa HDPE atau pipe poly ini sangat sesuai digunakan untuk bagian luar rumah, jadi juga digunakan untuk di perkebunan, khususnya di bagian luar ruangan atau luar rumah, karena sangat kuat, tidak mudah empuk dan tidak mudah pecah selanjutnya kita sambung kita ADPE nya, kita buka dulu, kita buat bentuknya seperti ini, ada bagian dalamnya ini ada putih-putihnya, ada juga ini karetnya, atau tepaknya. kita masukkan dulu uh, yang bagian bawahnya, kita lap dulu, seperti ini selanjutnya kita masukkan yang bagian ini dulu, kemudian kita masukkan yang putihnya ini, kita masukkan ke dalam kurang lebih 1,5 sampai 2 cm, selanjutnya kita masukkan karetnya ini, atau tepaknya ini, kita rapatkan dengan yang putihnya ini, Kemudian kita masukkan seperti ini, kemudian yang sebelah pipa PVC kita tahan dan kita dorong sampai mentok seperti ini. Nah, sudah mentok baru kita pasang dratnya ini atau murnya ini. Dikencangkan sampai benar-benar kencang, bisa juga menggunakan kunci pipa. Tapi kalau yang ukuran kecil seperti ini, pakai tangan saja sudah cukup kuat dan tidak bocor. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.